Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini sahabat Menemani hari minggu kalian saat ini Bang Bina akan menyuguhkan kabar-kabar spesial Dan pastinya info-info bahagia dari idola kita Untuk mengawali perjumpaan kita Kita mendapatkan kabar spesial sebelumnya dari Bang Boril Di IGS pribadinya memposting sebuah unggahan sahabat ya Bang Boril dan tim ini sudah di bandara semalam Saat sampai bandara Memfoto sebuah kalimat Kita salvoknya Al-Fatih Tuh persahabat ya Ada nama Al-Fatih Dan ada sebuah pertanyaan Coba tempat ada nama siapa Wow Ada nama Al-Fatih sana persahabat ya Masya Allah Dan Alhamdulillah persahabat ya Idola kesayangan kita sudah sampai dengan selamat Kita bersyukur Berkat doa kita semuanya persahabat ya Yang selalu tulus Mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Coba kita lihat persahabat Alhamdulillah Bapak Bilar sudah bertemu dengan Abang Fatih semalam Langsung menggendong persahabat ya Ini efek Kangen-kangen yang sangat berat Persahabat terlihat Di balik emot Wajahnya Papa Bilar tentunya Terharu sedih Dan bahagia persahabat campur aduk Saat melihat Abang El sudah beberapa hari tidak bertemu bersahabat ya akhirnya ketemu juga dengan abang Fatih Masya Allah akhirnya rindunya terobati Kita selalu bersyukur dan selalu bahagia melihat kebahagiaan yang diperlihatkan oleh idola kesayangan kita Postingan ini pun direpost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah akhirnya bertemu kembali sama Panda Alhamdulillah persahabatnya Sampai dengan selamat ke Jakarta persahabatnya Kita bersyukur dan Alhamdulillah Kemudian disimak juga di unjahan Indosiar Indosiar persahabatnya ini memposting sebuah deretan artis dan dut, Diantaranya banyak sekali beberapa jebolan Indosiar Lagu cerita cinta kamu berdasarkan bulan kelahiran Ini dari bulan Januari hingga Desember, per sahabat ya Dan perhatikan di bulan April Itu ada Lesti, per sahabat ya Dengan judul lagu ada Cinta Tuh, hayo, kisah cinta kalian Mirip lagu yang mana nih Berdasarkan bulan lahir kalian Muda Lesti ada di bulan April, per sahabat ya dengan judul lagunya "Ada Cinta", masya Allah, luar biasa! Idol kesenangan kita selalu muncul dimanapun bersahabat. Ya, doakan yang terbaik, semoga selalu membawa berkah dan selalu diperlancar segala urusannya. Kemudian, bersahabat disimpan juga bahwa Leslar Entertainment akan meluncurkan ini program baru, adalah Leslar Music. Ini diinfokan langsung oleh Papa Bilar di gas pribadinya kemarin. Sudah siap kata Papa Bilar untuk mengeluarkan suara emasku. Wow, bakal ada kejutan lagi. Nampaknya bakal ada single-single terbaru, karya-karya terbaru yang akan dikeluarkan oleh idola kita Lesti maupun Rizky Bilar di program terbarunya itu adalah Leslar Music. Doakan juga persahabat ya untuk program barunya idola kita. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan. Amin. Dan selanjutnya bersahabat kita mampir di unggahan 2 teams oleh yang merepost kembali unggahan dari Lintar persahabat ya Sebelumnya Lintar ini mengunggah video Ada banyak sekali deretan mobil sport, salah satunya mobil Lamborghini Papa Bilar dan Salvok juga dengan kalimat yang diposting Rizky Bilar, hari ini si Orange cari duit dulu ya Bangga katanya tuh Wow, si Orange mobilnya Papa Bilar Cari duit dulu Dan banyak sekali yang belum tahu Apa maksud dari lintar Nih persahabat ya Maksud si apa sih katanya tuh Kita lihat aja di jawaban Di kolom komentar Dari Lesla Lovers 747 Mengatakan mungkin mobilnya Aja untuk dijadikan model Foto itu tanggapan dari para sahabat Dan kita lihat juga tanggapan lainnya Atau disewa sama orang Buat kepentingan syuting Tuh, ada juga tanggapan Dari Rose rasegold 6171 Atau kayak buat pameran mobil Sebentar katanya tuh para sahabat Itu tanggapan dari beberapa orang Dan kita lihat juga Dari akun instagram Zia underscore account Di situ mengatakan juga memberikan tanggapan Aku kemarin gak sengaja baca ada yang bilang Leslar mau syuting The Sultan gitu Mungkin ini mobilnya dulu yang disyuting Karena orangnya masih belum hadir Tuh ini info juga untuk keluarga kawan-kawan sahabat ya Bahwa Leslar akan tentunya syuting The Sultan Mungkin ini mobilnya dulu katanya tuh yang disyuting Dan kita lihat juga persahabat dari di Rauna Anusko 29 Memberikan tanggapan juga Film atau apa Dan Leslar atau cuman Kak Bilar aja mungkin Atau gimana Hihi, kepo tentunya Kita lihat aja di lagi Dari Leslar Lovers 747 Kalau acara di Sultan mah bukan film Itu acaranya Raffi Ahmad Dan Andre Taulani Dulu juga Bilar sempat jadi bintang tamu Di acara The Sultan Tuh persahabat ya di sini juga ada jawaban komentar, ini info yang jelas nih, persahabat, dari Zeya Semuanya aku balas satu komen aja ya, katanya tuh. Nggak tahu, katanya syutingnya antara tanggal 4 sampai 5. Entah The Sultan SCTV atau The Sultan apa, pokoknya semoga paket lengkap leslarnya. Dan cepat tayang, dan kita bisa nonton. Amin ya Allah. Tuh, persahabat ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan acaranya cepat tayang dan kita bisa nonton Karena persahabatnya syutingnya antara tanggal 4 sampai 5 Itu katanya persahabat ya Kita doakan saja Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Kemudian persahabat disimpan juga diunggahan It's b Yang mengunggah sebuah postingan foto Abang L dan Papa Bilar waktu masih kecil ya Dan ternyata persahabat postingan Abang El ini di like langsung oleh Papa Bilar tuh. Wow, Rizky Bilar like postingan Abang El yang diunggah oleh SD30 Dan kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Pantesan di like, mungkin dia merasa pernah tampan dan cool Hahaha, katanya tuh ya, merasa tersaingi katanya tuh Masya Allah banget ya para sahabat Lesla Aduh, ada dasarnya persahabat ya aku dari fans sejati ini Masya Allah, gasriknya Masya Allah, luar biasa Papa Bilar aja, dijahilin dan dijulitin nih persahabat ya Katanya sih, takut tersaingi dengan Abang Fatih, coba kita lihat juga persahabat ya, ternyata ada visi-misi dari Papa Bilar dan Bunda Lesti persahabatnya waktu kecil disimak di postingan selanjutnya ada pembila waktu kecil, ada bunda Leslie Kejora juga bersahabat Dan kita salpok dengan kalimat caption yang dituliskan juga nih Mereka memang sama dari kecil dan punya misi-visi yang sama pula Gelut Fans mereka pun sama hobi gelut Wow <laughs> Ini sama-sama hobi gelut katanya mas sahabat ya Enggak idolanya Enggak fansnya Masya Allah Benar-benar tetap kompak ya untuk semuanya Doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan Apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Happy weekend untuk semuanya Dan semoga kita semua juga selalu diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan Selalu diberikan kelancaran kita masih menunggu cedukan terbaru dan pastinya menunggu vitamin-vitamin bahagia karena hari ini hari minggu masih banyak sekali vitamin berterbaran hari ini tetap stay tune bersama di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar bang ingin ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh